guys, balik channel yang gue krisis kita, channel GASL guys, ini gue mau ngelanjutin guys, ini ternyata di album sticker itu ada tiga lagu tambahan, pertama favorit, ada apa? pilot ya, pilot sama yang terakhir, itu Love on the Floor, nah ini gue uh, mau dari Love on the Floor dulu guys, which is nanti gue akan uh, react juga yang pilot guys, ya oke okay guys, di lagu makin seru-seru guys, NC17 album ini, menurut gue ini, bagus-bagus tapi gua enggak tahu nih Love on the Floor sama yang uh, apa namanya? Pilot. Ternyata yang uh, favorit itu tadi Kenzie guys Saya pantu sana aja guys. Jadi ya udah pasti begitulah bentuknya guys. Oke guys, kita sebelum mulai kita intro dulu guys. Ceplok. oke okay guys, eh mana nih, kagak ada gambarnya guys, Bentar guys kita arahkan dulu guys, kita arahkan dulu nah oke, okay. ini udah keluar nih guys, ya. kita langsung riak aja guys, NCT 127 Love on the Floor ini gue langsung dari channel NCT 127 guys ya, oke okay, kita langsung mulai guys vlog wih, langsung hmm, dapat groove manis lagi Oke, okay, dia lebih-lebih lagu-lagu klep-klep gitu guys sih. Oke, okay, gak ada beda. Vokal Chop. Oke. Ah, Ajit, gila. Oh no. No guys, manis banget. Ini siapa sih? Ini apakah Kenzi lagi? Bagaimana guys? Agila, ah, Corte, guys, chord-nya guys, Chord-nya guys. Ampun, ini kayak doyong tadi deh. Coba, gue nggak nyangka bakalan pakai yang kayak begitu guys. Serius, voice-nya bagus banget. Oh. Hmm. wah sexy, asli. Gue gak tau deh ide muncul dari mana guys ya, ini gila sih Da da Bassline gue juga suka guys, Sounder ada beda nih Wah Eh mulai dari Maksudnya dari chord 5 ya Daeng, oh chord on guys Chord on guys Wah gila sih hmm. Oh. Oh keren sih chord-nya Itu udah ngambil rada late pick-nya Klang-klang-klang, kayak EP gitu guys ya Ini gila sih, build-nya bagus banget guys Baik instrumen-nya bagus banget guys mm, <tinyan> Ya chord-nya oh. ya <tinyan> Vokalnya juga ya, ngamen main-main ya. Oh. Aduh, Canon-Canon gitu Mm. temanya guys oh my god itu serius guys ini gue gua reak-reak kayak begini gue sambil kayak banyak belajar banget guys lihat tuh guys nih ini kan mayor kayak, kayak nuansa mayor guys ya tiba-tiba langsung balikin lagi ke minor guys tet masih nuansa-nuansa happy gitu kan cuman bikin romantik dengan chord itu nih kesini lagi guys mm. oh Keren sih. Uh, temanya. Makin naik ya. Kayak kayak kayak coba. Oh, mm. ini Teyong, ya. Eh, gua gua, gua baru ngomongin Teyong guys ya. Teyong itu tadi ke eh barusan tadi kalau gak salah ada yang apa nge post ke gua, guys. Dia versi recording, versi live. Versi audionya itu nggak ada bedanya, guys. Ya, jadi benar-benar tuh kayaknya uh, gue bisa ngebaca produser atau sound engineer tidak memanipulasi vokal-vokal dari NCT. Berarti, guys, tidak ada perubahan secara signifikan di efek-efek segala macam, guys. Jadi, benar uh, dari RAW paling hanya berubah sekitar 10 sampai 20 mungkin, guys. Di editnya, berarti itu pun bukan dari edit uh, notnya, guys. Ya, notasinya yang falas atau enggak. Ya. tapi lebih ke ya untuk nge ke musiknya yang guys. Ini gokil, sih. Ini Mark, Mark apa masih Teyong? Masih Teyong nih? Masukor sini? Eh belum? Berubah lagi? Damn, jebakan Batman guys. Oke. Okay. Oke, okay, nice, gila, groove enak banget. Wah. gila guysnya maksudnya dia ambil nuansa kayak R&B chill gitu ini pertama kan lebih kayak elektrik gimana dance music tiba-tiba langsung R&B chill gitu loh ini kan papa-papa -pa -pa -pa proban bass -nya, sound soundnya guys sih oh nice ini lebih ke square base gitu di sini oh oh gila, gila. gue enjoy banget sih nikmatin banget gue guys ini doyong ya Oh Lanjut sih guys? Mood mood berubahnya guys. Nih guys. Oke. Okay. Nih, nuansa yang berubah ini guys. Oh, manis banget. Gila main mode ya, yang ini ya. Main mood guys. Hmm. Oke, okay. tambah singkop. TIME Gila otaknya, gua nggak bisa nyerna sih guys. Ini otaknya gila si produsenya guys. Gak maksudnya produser asik, produsernya juga asik, ininya juga asik guys. Apa para vokalisnya guys, Dari para member untuk nyatuin ke musik yang udah diproduksi guys. Ini gue kill sih. Nih dari nuansa begini. Oke, sweet sweet lain lah ya di sini ya. Maksudnya sih lagi. Tak. Dah, oh nice. Hmm. Kan mereka tuh mikirinnya aspeknya banyak guys. Dari untuk nikmatin audio, ya, yang para penikmat audio tuh bisa nikmatin. Para menikmat visualnya bisa nikmatin. Para penikmat yang untuk uh, cover dance juga mereka bisa juga guys. Ini gokil sih. Dan ini lagu bisa ramah tama kemana-mana guys. Ya, untuk ke acara dance ya kan. Untuk segala umur tuh kayak kena guys. Gokil sih. Oh, turun-turun. Oh, nice. No, manis-manis amat. Oh, chordnya. Damn. Oke, okay, kesini lagi. Ayo, kemana biasanya jebakan nih? Nah, kan? Hmm. Mm. Oh, di-dropin sini. Sorry, guys. Gue harus ngulang nih, guys. Di sini, guys, bagus banget, guys. Eh, sorry, sini. Ya. Let mode-nya, guys. Perubahan mode-nya, guys.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 manis masukin situ, ya, oh lagi lagi kurang guys kurang ini asli abisnya nggak sopan sih ini guys tapi gokil guys, Buset. ini moodnya beda lagi guys, gue pusing deh, gue bahasaan lagi juga bingung guys maksudnya secara sound mereka tuh kepikiran aja buat masuk-masukin yang kayak begitu guys gila sih maksudnya NCT tuh apa yang kurang, gue bingung guys dari sisi produs juga orang-orang yang terlibat ya, semuanya gila-gila guys vokal-vokal mereka mengisi di part-part yang menurut gue tuh pas, cocok banget guys gak, gak, gak, gak, gak lebay, gak juga gak kekurangan, ini semua komplit guys jadi gue ibaratnya makan tuh kenyang guys, kenyang gak, gak kekurangan, gak, gak... Gak kelebihan juga gokil si NCT guys. Oke, okay guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Nanti segera gue upload yang uh, pilot, guys, terakhir, guys, dari album yang stiker ini. Tinggal, tinggal eh, tinggal satu lagi, guys. Oke, okay, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe, guys. Great, sign out, bye-bye.